Lilin kecil menyala di sini, uro dupa kembali lagi, ku panjatkan doa tulus dan suci, ku ingat Semakin dewasa di masa remaja yang ceria bunga bunga di taman hatiku yang tumbuh indah wangi hanya ku persembahkan untuk Bilin kecil menyala di sini, ku redupkan kembali lagi, ku panjatkan doa tulus dan suci, semoga sejajar dan. in me